السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسراف الأنبياء والمرسلين أشهر أن لا إله إلا الله وأشهر أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد أما بعد Saudara-saudaraku, seiring berlalunya fajar dan kita memasuki pagi yang cerah ini, maka berlalu sudah kita tinggalkan bulan Ramadan. Bulan yang mulia, penuh berkah, penuh rahmah dan penuh pengampunan. Maka sampailah kita pada hari ini. Yaitu pada tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah, yang kita, umat Muslim, menyebutnya sebagai Hari Kemenangan, yang penuh dengan rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setelah kita melewati 30 hari, hari-hari yang penuh ujian tentang kesungguhan kita. Dalam menjalankan seluruh rangkaian amal-amal ibadah kita Baik yang wajib maupun yang sunnah Maka pada hari ini kita seluruh umat muslim Merayakannya sebagai hari raya idul fitri Yang insya Allah pada hari ini Kita semua kembali kepada fitrah kita masing-masing Saudara-saudaraku Melalui channel yang sederhana ini, saya, Abdal Marulafaw, ingin bersilaturahmi kepada kita semua, kepada saudara-saudaraku, terutama saudara-saudaraku umat Islam di manapun berada. Juga terlebih-lebih kepada saudara-saudaraku dan teman-temanku di Facebook yang mungkin selama ini, kita hanya berinteraksi melalui dunia maya. Juga terutama kepada saudara-saudara dan teman-temanku yang pernah berinteraksi langsung kepada saya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini penuh rasa kesungguhan dan ketulusan dari dalam hati yang paling dalam Mengucapkan selamat menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri Satu sawal 1441 Hijriah Serta dengan segala kerendahan hati Mengucapkan minal aydin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Takabalallahu minna wa minkum سيامنا وسيامكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته